Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Dulur-dulur Pencarian bonsai Di Arah hutan kare Nah ini bersama Si pendokel Bapak Bapak Londo Nah kali ini kan Mau pencarian bonsai Bingung sekali Nah ini mau tanya-tanya peralatan Untuk masalah Pulang gali menggali bonsainya karena bonsainya ini luar biasa bro besarnya makanya kan kita harus memakai peralatan khusus dan sudah disediakan oleh Pak Londo begitu dulur-dulur ini mau tanyakan Pak Londo Loh Pak Lodo selamat siang Halo selamat siang untuk penggalian bonsai kali ini apa ini Pak Lodo kira-kira biar untuk mendapatkan bahan karena kan Uh, hutan sangat gersang sekali Nah kira-kira mau, mau yang dijadikan bahan bonsai nanti apa ini Pak Raja? Ya baik, untuk pencarian bonsai ini ya kita tentukan dulu kriteria area yang mau dicari Dimana kita akan mencari bahan nah disitu kita akan tentukan nanti alat-alat apa yang akan kita pakai kalau hmm. di sini saya lihat ini kan ada dataran yang cukup luas Jadi untuk pengambilannya otomatis agak susah dibandingkan yang ditebil terjun. oh begitu ya, ya. peralatan apa Pak Landa yang harus disiapkan untuk menggali bonsai karena biasanya ini ini sangat sekali, sekali dan luar biasa. luar biasa, Nah ini, ini namanya apa ini? Pak? Apapun luar biasa itu kita coba uh, uraikan peralatan. Nah ini, hmm. ini. Ini bisa dipakai untuk nanjak pengganti linggis. Nah ini, ini alat ini luar biasa, kecil sekali. Nah ini mirip ini bisa untuk menggali kayak hmm. kayak ya ini kan kita buat ini karena apa? kita fungsional karena kita suka film Rembo nah, film Rembo, ini jadi manfaatnya banyak sekali ini bisa pakai untuk macul nah ini bisa untuk dipukul nah ini manfaatnya Rembo manfaatnya kalau ada kesulitan lagi pakai yang ini. Ini, udah ini nah, sebesar tak. apapun ini akan banyak ralunya abdul di sini sekali. Eh, tapi Ini alat alatnya Pak Lonto Gelur -gelur. Ini saya baru lihat juga luar namanya Hendrik Hendrik. Nah, namanya Hendrik. Rambo nah. juga ini itu jika bisa terlalu tapi multi-fungsi lah kira-kira Pak lantai ini ukuran sebesar apa misalnya saya kalau seperti nah, ini untuk sebesar apapun bisa itu ya, Pak Landa, ya kalau kan, misalkan bonsangnya sebesar itu mungkin bisa itu cepat nah, sekali nah, paling dua atau tiga tahun itu terang-terang ya. ya itu tetap oh gitu ya Jadi, Menyari ini bonsai-nya karena, karena, karena sebesar sekali, sekali untuk mencari bantuan bonsai, dulur-dulur. Nah, ini alat ini bisa untuk menggali bonsai yang sebesar di belakang saya ini, bro. Nah, ini luar biasa nih, Pak ini. Alat ini. Jadi ini masalah ini mungkin jadi pertanyaan bagi dulur-dulur. Tiga atau empat tahun lagi ini baru bisa terjawab mudah-mudahan anda penasaran, tetap ikuti channel kami. Nanti akan ada review alat lagi. Bagaimana? Kita... Ya, ini ya telur-telur untuk tanya-tanya uh, si pendongel Pak Lada ini mungkin langsung saksikan saja untuk langsung proses penggaliannya telur-telur. Langsung saksikan. Ada saudara, ini perlu alat tambahan yang harus saya gunakan. Itu. karakternya masih bagus nanti cuci bersihkan diolesi dengan bawang merah